Jadi perbandingan untuk koneksi via Wifi dengan via kabel ini. Untuk via kabel pastinya minim delay ya. Lebih lancar ya bisa dibilang gitu. Kita bisa lihat. Nah ini dia. Ini dia. Output kamera dari aplikasi daring yang kita gunakan ke OBS virtual camera. Jadi apapun yang ditampilkan oleh OBS dia akan tampil ya. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi bersama saya Joe di El Jawahir Channel Youtube Kali ini saya akan share ke teman-teman semua Tentang cara memanfaatkan scr CPE sebagai webcam melalui device Android Betapa pentingnya sebuah webcam yang digunakan untuk meeting ataupun untuk webinar Seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan lain sebagainya Nah, misalnya dalam acara meeting ataupun daring yang memerlukan sebuah webcam dan teman-teman lupa membawanya dan bisa memanfaatkan sebuah aplikasi dari Ganymotion secara gratis bernama SCRCpy dan aplikasi OBS Studio. Berikut akan saya berikan tutorial cara mudah menggunakannya disertai dengan shortcut SCRCpy yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Sebelum lanjut pada video kali ini, mohon dukungan dari teman-teman untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Oke, okay, langkah pertama kalian download file SCR-Cpy beserta shortcut yang saya buat, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Oke, okay, langsung saja kalian buka untuk websitenya kemudian kalian langsung download ya nah, kemudian kalian langsung download untuk shortcut scrcp nya kemudian kalian download OBS studio ya bagi yang sudah mendownload kalian bisa skip untuk video ini di sini saya download nah oke okay, jadi kita sudah mendownload OBS kemudian kita sudah mendownload uh, dua file rare ini yang ada di kolom deskripsi ya kemudian langkah pertama kita langsung saja ekstrak scrcp ini dengan cara ekstrak folder ya bukan ekstrak here. Oke setelah kita ekstrak kita langsung letakkan file shortcut ini ke dalam folder yang telah kita ekstrak tadi. Kemudian kita buka dan kita ekstrak here ya. Nah untuk password kalian bisa lihat di kolom deskripsi saya sertakan passwordnya. Nah kemudian di sini akan muncul beberapa shortcut ya selanjutnya kita perlu mengaktifkan opsi developer dan USB debugging dengan cara kita menekan terus-menerus nomor build ya sampai muncul sekarang Anda menjadi seorang developer ya kemudian kita back, kita langsung masuk ke opsi developer dan kita aktifkan yang namanya USB debugging klik ok Nah, kemudian kita colokkan untuk USB Android kita dengan laptop. Kemudian kita langsung saja buka untuk shortcut yang nomor 1. Check IP or Enable TCP IP mode. Karena kita akan menggunakan webcam via USB dan wireless ya. Nah, jika muncul peringatan seperti ini, teman-teman klik aja selalu izinkan dari komputer ini. Kemudian teman-teman klik OK ya. Di sini akan tertera file ya. Kemudian teman-teman ulangi lagi langkahnya. Kita close. Kemudian teman-teman klik shortcut nomor satu lagi. Oke, untuk SCRCP ini telah berhasil di mirror ya. Kita bisa lihat. Kemudian di sini kita mendapatkan sebuah IP juga ya. Jadi teman-teman perlu untuk mencatatnya jika teman-teman menggunakan SCRCP ini via Wi-Fi. Oke, okay, setelah itu kita akan buka aplikasi OBS Studio ya. Langsung saja kita buka OBS Studionya. Nah, untuk OBS sudah terbuka, kemudian langkah selanjutnya kita aktifkan atau klik buka lagi e, aplikasi SCRCP tadi. Kita klik OBS lagi, kemudian klik pada bagian source tanda plus. Kemudian teman-teman pilih Windows Capture. Kemudian teman-teman bisa merename webcam, webcam Android. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah otomatis ya untuk aplikasi SCRCP-nya tercapture oleh OBS. Nah, bisa dilihat. Jika teman-teman tidak otomatis di sini, teman-teman bisa klik di bagian sini. Kemudian teman-teman bisa pilih yang scrcp.exe Untuk kursornya kita tidak usah karena tidak butuh kursor ya. Kemudian teman-teman bisa klik ok Nah, nah langkah selanjutnya teman-teman bisa mendownload sebuah aplikasi ya Oke jadi nama aplikasinya adalah ini Glasscam ya Nah untuk Glasscam ini gratis ya Cuman untuk fiturnya tidak bisa ngezoom dia ya Emang tidak ada iklannya dan gratis ya Cuman negatifnya dia tidak bisa ngezoom Nah untuk aplikasi yang saya rekomendasikan adalah Menggunakan aplikasi ini Fullpre Nah fullpre ini ya Nah, teman-teman bisa lihat di Playstore ya, di sini. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa lihat dan bisa install ya. Kita coba untuk membuka aplikasi Full Play ini. Nah, ini dia aplikasi Full Play. Nah, di sini kelemahannya ada iklannya ya. Nah, untuk fitur-fitur Full Play sendiri, teman-teman bisa lihat. tap tiga kali untuk membuka settingan menu. Jadi, coba kita tap Nah ini dia untuk settingan menu Kemudian untuk double tap Pause Nah saya klik dua kali Dia akan mempause ya Double tap lagi Dia akan jalan Kemudian kita long press To take picture ya Tahan Nah dia akan tersimpan nanti Kemudian up down Optical zoom Nah ini dia yang kita butuhkan untuk teman-teman yang membutuhkan zooming ya, untuk webcam kita ini saya sarankan untuk download aplikasi full free ini. Nah, dan sebelumnya saya sudah pernah beli, ya, beli aplikasi full free ini secara pro ya, mungkin sekitar harga Rp 25.000. Teman-teman bisa menghilangkan iklan ya. Yang penting iklannya itu hilang, walaupun kita sudah terkoneksi oleh WiFi yang terkoneksi internet jadi ini dia nah ini dia aplikasi full pre yang versi pro ya full version ya jadi tanpa iklan ya teman-teman bisa merogoh kocek 25000 ya beli langsung di playstore ya nah teman-teman bisa mendownload aplikasi ini ya namanya screen alive keep screen on ya nah fungsinya apa? fungsinya untuk menonaktifkan fitur auto off screen pada android device kita Nah, kemudian teman-teman bisa meletakkan menggunakan widget ya, widget. Nah, screen alif ini teman-teman tahan, kemudian teman-teman taruh di desktop pada Android ya. Teman-teman bisa atur. Nah... Kalau ini posisi device akan mati dalam 30 detik ya. Kemudian kalau kita klik. Nah dia akan always on atau selalu on. Jadi sewaktu kita menggunakan webcam dia tidak akan mati ya. Jadi aman. Setelah ini kita akan membahas bagaimana cara output ke aplikasi webinar ataupun aplikasi daring yang biasa kita gunakan ya. Oke langkah selanjutnya kita aktifkan saja ya untuk full print ya. Oke sudah aktif ya. Uh, kita lihat obs-nya aja, kemudian kita langsung saja klik virtual camera di sini ya. Langsung saja kita masuk ke zoom ya, sebagai contoh. Nah, kemudian kita klik setting, kemudian kita pilih pada bagian video. Nah, nah di sini pada bagian video, teman-teman bisa merubahnya pada bagian kamera ke obs virtual camera. Nah, teman-teman langsung klik aja nah ini dia untuk kamera sudah terpilih jadi dia akan muncul sebagai virtual kamera di aplikasi daring kita nah